Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Mas Ruby Pada kesempatan ini Kita akan membahas topik Yaitu masalah yang sangat trending Di media sosial dan menjadi perdebatan panjang Di Perpolitikan tanah air Yaitu Wacana pemindahan ibu kota baru Dari Jakarta ke penajam pasir utara Di Kalimantan Timur Mengapa kita angkat Topik ini karena ini berkaitan langsung dengan publik Dan berkaitan langsung dengan masa depan Indonesia Oleh karena itu teman-teman marilah kita kupas lebih lanjut dan berasumsi Mengkaji masalah wacana pemindahan Ibu Kota Baru ini Baiklah Ini saya akan berasumsi menurut versi saya Mas Robi masalah wacana pemindahan Ibu Kota Baru ini Memang Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi Pada pidato kemarin Di gedung MPR DPR Bahwa Dan meminta secara resmi kepada DPR MPR bahwa Beliau akan memindahkan ibu kota baru Dari Jakarta ke Kalimantan Timur Itu sudah Menjadi kewajiban beliau Sebenarnya Dan itu menjadi trending di media sosial Dan Ya, menjadi perdebatan panjang di perpolitikan nasional nah, Kita melihat bahwa kajian-kajian dari wacana Pemindahan Ibu Kota ini banyak sekali kawan-kawan Yang pertama saya melihatnya yaitu ingin menunjukkan bahwa Indonesia sentris itu betul-betul ada Indonesia sentris itu betul-betul nyata di Indonesia selain itu kita akan menerapkan pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan visi Joko Widodo yaitu Indonesia maju di 2030 baiklah selain itu pemerataan pembangunan yang akan ditunjukkan oleh Presiden Jokowi melalui pemindahan ibu kota baru karena kita lihat bahwa pembangunan selama ini hanya dirasakan oleh Masyarakat yang ada di Pulau Jawa, DKI Jakarta, dan Indonesia Timur Yaitu Sulawesi, Kalimantan, dan di Papua misalnya Apa kabar? Ya memang banyak yang mengatakan bahwa sudah maju di seluruh daerah Tapi pertanyaan yang kemudian muncul Apakah pembangunan yang dirasakan di Pulau Jawa sama dengan yang dirasakan di Indonesia Timur? No Belum tentu so masalah yang selanjutnya adalah DKI Jakarta atau Jawa itu selain sebagai pusat ekonomi, pusat perdagangan, juga pusat pemerintahan dan ibu kota negara sehingga muncul masalah-masalah di sana mulai dari banjir, kepadatan penduduk yang luar, luar biasa, kemacetan yang berkepanjangan maka inilah menjadi kajian utama dan menjadi alasan utama Presiden Jokowi maka tidak ada salahnya dan ini adalah solusi yang terbaik sebetulnya nah selain itu memang wacana pemindahan Ibu Kota Baru ini sudah ada sejak dulu sejak Presiden pertama sampai ke Presiden 6 itu diwacanakan tapi eksekusinya tidak ada sehingga Presiden Jokowi ingin betul-betul fokus di sini nah, sehingga lagi-lagi Pemerataan pembangunan itu betul-betul terjadi Dan dirasakan nyata oleh masyarakat Indonesia pada umumnya Kemudian pertanyaannya sumber dananya dari mana Banyak yang menguling opini Yang maaf dalam tanda kutip Menakuti masyarakat bahwa Akan membebani APBN Anggaran pendapatan dan belanja negara Tidak hanya 20% dana yang di apa anggaran APBN yang diambil untuk di apa tanamkan di sini di pembangunan ibu kota baru sisanya itu dari apa dari BUMN, badan usaha milik negara dan juga dari investasi investor investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi luar yang akan didatangkan Inilah skenario besia, besar yang akan dimainkan di dalam Namun yang mohon maaf Namanya perpolitikan itu Di ya apa dalam tanda kutip politik itu Ya banyak sekali masalah-masalah Dan bahkan pada saat ini Kesempatan ini uh, Apa namanya Musibah COVID-19 ini Menjadi salah satu senjata Untuk dilakukan ya di gunakan oleh teman-teman dari oposisi untuk menyerang pemerintah bahwa tidak tepat saat ini untuk melakukan pemindahan ibu kota baru. Namun ya kita lihat saja nanti. Kita akan lihat di sini bahwa Presiden Joko, Joko Widodo betul-betul serius di dalam setiap program-program yang dilakukan. Dan proses politik itu memang, memang ada lagi-lagi saya bilang pemindahan ibu kota baru ini ada yang mengatakan bahwa dasar hukumnya belum ada. Apakah akan dilakukan ini, iya memang belum ada tapi itu proses terus berjalan uh, akan diajukan kepada lembaga legislatif lalu kemudian diuji nanti ketika nanti akan diuji lagi di diyudikatif. tapi ini adalah proses yang menjadi apa namanya menjadi uh, masalah sebetulnya itu kapan waktunya untuk dieksekusi. Nah, khususnya teman-teman di Indonesia Timur malah kita bersyukur khususnya di Sulawesi Barat Sulawesi Selatan dan Kalimantan pada umumnya khususnya di Kalimantan apa di Kabupaten Pas Penajam Pasir Utara itu harus bersyukur karena ini uh, momentum ini pada kesempatan Pak Jokowi ini kita harus manfaatkan dengan baik jadi sekian semoga apa namanya semoga topik ini menjadi cakrawala baru baru buat teman-teman dan menjadi informasi baru bagi yang dan silahkan bagi teman-teman yang tidak setuju atau yang apa punya komentar lain silahkan berkomentar di kolom komentar di bawah di video dan kita akan diskusikan lebih lanjut sekian wassalamualaikum warahmatullah